Leslar tentunya baiklah para persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentu kita ke gambar pertama persahabat ya Lagi-lagi tentunya kita diingatkan Di ANTV tentu akan hadir acara spesial hari ini persahabat ya Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Acara yang pertama kita lihat di sini cinta abadi Leslar Tetaplah setia bersamaku ini spesial kisah cinta persahabati ya, serial dari Lesti dan Billar jam 15.30 waktu Indonesia Barat akan hadir di Antv dan malam harinya acara Cinta Abadi Leslar malam bain Lesti jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini dua acara yang sangat kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan kembali dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Ini adalah momen Nisa Sabian tampil, para sahabat, ya Di acara pengajian, upacara adat, Insya Allah Luar biasa, mudah-mudahan Tentunya dukungan dari orang-orang baik Selalu banyak untuk Lesti dan Rizky Pilar Berikutnya, kita lihat, para sahabat, ada sebuah unggahan spesial dari Om Kevin Firmasha Para sahabat, jadi aku pribadinya mengunggah sebuah postingan kebersamaan Lesti dan Ayah kejora, Masya Allah persahabat tak menyangka tentunya sebentar lagi Tinggal menghitung hari saja persahabatnya Lesti Agar segera halal bersama pilihan hatinya Ya Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Om Kevin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengawal selangkah lagi menuju halal. Semoga dilancarkan. Amin, amin, amin ya robbal 'Alamin. Masya Allah, doa tulus diberikan dari Om Kevin untuk sang Kejora kita. Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar para sahabat. Ya, Ini salah satunya dari Teh Fitri Karlina mengatakan. Alhamdulillah, semoga dilancarkan sampai hari Ha nanti, amin. Doakan ya ya selangkah lagi. Tentunya idola kesayangan kita akan berumah tangga. Berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan dari IGsnya Teh Lisna yang memposting Muhammad Spesial juga bersahabat ya ketika diupacara adat. Jadi Elasti begitu cantik memakai adat mina. Dan tentunya persahabat ya didampingi oleh dayang-dayang cantik juga masya Allah luar biasa persahabat ya senyumannya. Tentu membuat kita semakin bangga bahagia kepada idola kita ini. Dan untuk selanjutnya kita lihat persahabat ya di disini ada sebuah unggahan. Ini momen di channel youtube nya Abang Pilar. Tapi yang ke persahabat ya Lesti dan Pilar. Di sini menyampaikan bahwa Ustaz Subqi al ini menyarankan nikah agama saat itu, persahabat ya. Apa mungkin Lesti dan Bilar sudah menikah sirih? Wow, tentunya doakan saya yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti Bilar bahagia. Dan apa tersebut kita lihat, persahabat ya. Tentunya kita lihat tangan dari Lesti Bilar selalu gandengan. Masya Allah, tangannya tolong katanya ya. Tentu ini membuat kita semakin bahagia melihatnya. Dan kita juga lihat para sahabat ya dalam postingan tersebut. Banyak sekali respon dan tanggapan komentar dari para sahabat. Ya ini dari akun keza mengatakan. Kayaknya udah nikah si deh biar gak dosa pegangan tangannya. Senang dengernya tuh para sahabat ya. Dan berikutnya komentar lain diberikan dari akun Irfah1496. Mengatakan dalam kolom komentar Nah, mulai ketahuan kan Tapi aku mah keep baik Katanya persahabatnya ya Dan kita lihat juga berikutnya Komentar diberikan dari akun Indah Boings Mengatakan ia yang paham mah Aminkan saja biar mereka yang lost doll Kalau sudah waktunya mah Bakal keluar sendiri ucapan itu ya Kita aminkan saja Doakan saja yang terbaik Untuk kebahagiaan Lesti Dan Rizky Pilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Baru saja diunggah oleh Adlin Ram Ini para sahabat ya Bang Adlin mengunggah sebuah postingan Lintar nih Tentunya kayaknya lagi buat vlog juga Para sahabat ya Doa terus untuk keluarga Leslar Selalu bahagia dan sehat para sahabat ya Dan tentunya terus Kasih kebahagiaan untuk kita semua Para fans Selanjutnya para sahabat keunggahan berikutnya Kita lihat di sini ada sebuah unggahan yang mana di sini Kak Nurul persahabat ya memposting kebersamaan Lesti dan Bilar ini ugan semalam Masya Allah luar biasa Gaya Rizky Bilar Tentunya Gaya ingin mematok ular persahabat ya Wow apa mungkin udah gak sabar nih Ingin tentunya bersama Lesti ke Aduh bikin traveling dan penasaran persahabat ya ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut, "Alhamdulillah, berjalan dengan lancar." Katakan persahabat ya. Alhamdulillah, acara pengajian dan upacara adat kemarin dilancar. persahabat sahabat, ya, berkedukungan doa kita semua. Dan berikutnya, persahabat ya, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Pak Ferry juga bersahabat, ya, memposting foto bareng Lesti Bilar di acara momen pengajian. Dan doa dukungan juga diberikan dalam caption yang dituliskan. Alhamdulillah, berjalan dengan lancar doa yang terbaik buat kalian. Rizky Bilar Lesti Kejora, terima kasih untuk kru yang bertugas dan Lesler Lovers, dimanapun kalian berada. Masya Allah, luar biasa persahabatan yang mudah-mudahan semuanya sukses dan bahagia. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru selanjutnya Ini informasi di siang hari ini Persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh